Ya salam jumpa kembali bersama saya channel JS. untuk kali ini saya lanjut lagi dengan tutorial membuat bass ya uh, bass yep ya, tentunya ya untuk sampling 750 dan 950 A2000 650 juga bisa ya, tapi ini fokusnya yang A2000, 950, dan 750. Untuk pertama-tama kita tentunya harus punya yang namanya bahannya ya, berwujud yaitu bass. Saya sudah ada bass di sini, ya. Ini saya urutkan sesuai dengan jenis nadanya, jadi A crash 1, C1, D crash 2, F1, ya untuk mempermudah posisinya nanti letaknya agar tidak salah biar uh, di setel itu tidak tidak fals gitu ya bagi yang belum ada bahan bisa juga ngambil dari ya banyak sih alternatifnya bisa dari ini kok exporter ini jadi banyak ya di YouTube YouTube itu udah ada apa eh uh, set dari P600 atau P700 itu bisa diambil dari sini ya itu dari aplikasi ini ya langsung aja ya setelah ini kita ya ini langsung buka ini ya buka expansion voice editor kita buka dari sini apakah dia juga mau keluar juga Iya ternyata tidak juga Iya enggak tahu kenapa ini ada apa dengan Sidoi nah ini udah keluar Oke pertama kita harus eh uh, save dulu target ya jadi biar nanti kita ada sekali lagi biar punya YPP nya ya jadi di jeng break project folder jadi kita selalu awal-awal uh, bikin ini dulu ya Biar tidak enggak kesusahan untuk berikutnya, kalau misalkan ada perubahan pengeditan, misalkan kegedean atau gimana, kalau di sini kan hanya kira-kira belum tentu ini ya, belum tentu pas gitu loh maksudnya, racikannya itu, oke kita buat folder dulu di sini di desktop, kita kasih nama bass ya. Oke, ini kasih bas. Kita buka lagi di sini. Ceng project folder. Kita pilih targetnya tadi desktop. Oke, desktop. Foldernya bas. Oke, di sini ya. Kita keluar. Oke, bas. Oke, ini udah ada isinya ya. Oh iya, ini setel, ini yang dimaksud setel. Ini kita bisa mengisi style ini nanti tertanam di keyboard ya. Jadi nggak bisa dihapus, dihapus tapi sama samplingnya baru bisa, dan juga tidak bisa di copy. Bisanya langsung di save. Oke, bahannya kita kopikan ke webnya tadi ya sini kan ada folder web nah nanti dia nyarinya ke sini di aplikasi ini kan nah tetap prosesnya sama seperti yang channel tadi ya yang channel sebelumnya kita nah, kita open kita tunggu Oke okay, langsung muncul ini jangan lupa diganti a2000 terus kita di normal ya normal voice ya Oke okay, saya arahkan di uh, jam empat uh, nomor empat maksud saya nomor empat kita tulisi bass gitu oke okay. terus ini kan masih di nomor satu ya tetap kita klik dua kali sampai muncul warna biru muda Oke, ini nomor empat ya. Selanjutnya kita masukkan webnya di sini ya. Oke. Okay. Kali ini saya tidak menggunakan uh, aplikasi Olitoy karena ya memang udah jadi ya begini ya. Nah ini saya seret sampai E. Terus di sini. Ini kan ada F F satu ya, oke okay, kita ambil F 1 tadi di uh, crash ya alias base, berarti sampai sini a, sini kita kasih bahan lagi, ini uh, crash satu, ini alias base, oke okay, tadi di, di crash dua berarti di sini ya kita tarik sampai sini oke okay. Nah untuk yang terakhir bebas mau dihabiskan juga nggak apa-apa sampai terakhir tapi untuk kali ini saya tidak ya cuman sampai di C3 doang sini boleh diisi bas yang ini tarikan itu eh, ini enggak bisa enggak perlu pakai elemen 12 ya ini karena webnya satu bahan satu karakter udah nggak perlu Mixing lagi, cuman kita kurangin aja ya volumenya. Kayak yang sini tak kasih dua tiga karena ini wafnya gede banget ya. Nanti takutnya over gitu. Ini dua empat Ini dua tiga puluh hijau, hijau pupus ya. Ini ini dua karena gede banget tadi tak coba di sini enggak bisa aku coba enggak tahu kenapa kalau saya pencet enggak mau terekam gitu ya enggak tahu pengaturannya dimana ya yang ini 30 2.30 maksud saya oke okay. terus kita save save YPP-nya itu di sini YPP ya ini kita kasih nama bas Uter desktop, oke, bas. Ini nanti di luar folder ya. Oke, okay. terus di sini kita bisa menyimpannya. Kita kasih bas. Oke, okay. producer ya kita versi channel kita aja ya. Oke oh, kasih spasi CS, banyakkan satu. Oke. Okay. Target country Indonesia ya tahu aja kita. Ini udah ada tanggal, udah ada. Ini tanggal ada tanggal. Oh ya, tanggal hari ini ya tanggal 23 cuman jamnya enggak ada komen ya ya jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe kita save ya tetap ini A2000 ya enggak bisa seri yang lain Oke okay, bahas siap jadi Kita save juga ya Ini kalau muncul save Ini kalau udah jadi ya Kalau bisa langsung di save gitu Takutnya YBB nya uh, Yang terakhir nggak kesimpan gitu Untuk ngeceknya Kita close aja ya Close Oke okay, nah ini Kita coba lagi Sambil apa Buktikan ya Kalau Uh, benar-benar YPP-nya itu YPP yang baru kita bikin ini tuh langsung ke sim langsung kebuka malah ini <risas> misalkan kita bikin new ya, oke kita bikin new kita open yang ini munculnya kayak apa coba ya sama aja ya tetap ya oke, ya tetap di ceng nomor empat ya oke okay. terus karena ya berulang kali saya bilang saya tuh pakai data dari downloadan juga dari Trias yang update ini ya V2 kita cek bassnya yang saya pakai Oke, kemarin Bastrias ya, kita cek LSB-nya nomor Oh, nomor 36 LSB-nya nomor 8. Oke. Okay. Terus kita buka di sini biar enggak nanti enggak error. Soalnya apa? Namanya sama apa? Programnya di tempat yang sama ya oke kita open ini base yang tadi ya kita cek Oke tadi nomor 36 sini kita ganti 36036 Oke 36. Oke. sini 008 Oke. untuk tadi yang 63 ini tadi maaf tak buka lagi nah ini untuk yang 363 ini MSB itu menandakan kalau dia itu 63 untuk voice normal kalau yang 62 itu untuk perkusi atau drum kit atau kendang apa-apa itu ya Oke kita save ya ini kan udah berubah jangan menit uh, apa new ya nanti kebanyakan data oke overwrite yes Oke berarti udah tersimpan ya bagi yang berminat ini nanti tak lampirkan di Uh, di kolom deskripsi ya nanti tinggal download aja dan tidak berpassword Oke okay. kita tutup Terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe komen like dan kasih kritik dan saran atau misalkan teman-teman uh, punya ide lain atau uh, ide yang sekiranya lebih membantu teman-teman musisi semua silakan uh, berkomentar ya sekian dan terima kasih